Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih malagus jangan lupa subscribe Ta -ta. kita berikan dia ya di channel kode Sim. di video kali ini saya mau berbagi ilmu ilmu-ilmu pengagus mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diraih dari nah tutorial yang sederhana ini akan sedikit membahas tentang Facebook Instant Artikel ya ini dari jadi buat kalian yang punya web terus webnya dimonetisasi oleh Facebook jadi berburu receh di Facebook benar-benar gitu banget magus ini adalah salah satu cara menghasilkan pundi-pundi rupiah dari Facebook salah satunya adalah Facebook Instant artikel nah di sini silahkan kalian masuk dulu ke creator studio ya bisa search di Google langsung creator studio Facebook mungkin nanti diarahin tampilan yang kurang lebih seperti ini ke monetisasi Iya yeah. ini creator studio <tuh> sini kalian langsung masuk ke monetisasi di silahkan kalian cari eh, ataupun pilih eh Pengen spek yang memenuhi syarat, ya memenuhi syarat e, hmm. partner dari Facebook yang memenuhi syarat dimonetisasi. Nah, contohnya seperti ini: ini instan artikelnya, silahkan dicek karena ini sudah sedikit lagi ya, tinggal penyiapan. Jadi, saya coba buat pen spek yang lain, mulai dari nol. Yo yo, yo. kita coba. ini inilah kita coba buat bereksperimen. Nah, jadi eh, sebelum lanjut tuh subscribe dululah subscribe enggak hmm, apa, -apa ya bagus gratis tidak berbayar berbagi ilmu bermanfaat hmm. buat kalian hmm, iya ini Allah supaya Allah. supaya kalian tahu gitu semoga bermanfaat dan kita tetap semangat yeah, untuk yeah, berbaginya benar benar, benar. Uh, jadi di sini uh, kalian harus pahami dulu emang sih saya juga nggak cukup sekali atau dua kali bolak balik di sini ya buat memahami alur dari Creator Studio dan belum sepenuhnya mungkin ya tapi mungkin ada beberapa tips lah yang bisa kalian raih, dari tutorial ini ya, yang ingin membuat fanspage, fanspage gampang buat fanspage memang yeah. Iya, silahkan aja bikin. Ini uh, syaratnya tuh nggak perlu seribu like, nggak uh, perlu banyak. Jadi, fanspage baru pun kalau uh, Facebooknya sudah mendukung uh, akun fanspagenya sudah sesuai ini bakalan bisa benar-benar kita coba buat yang ini ya Agus iya yeah. Nah, selanjutnya kita ke blogger saya pakai blogger ya sendiri menunggu loading kita Ikuti dulu langkah-langkahnya. Kadang, eh, gini, bagus ya. Kita tuh pengennya instan, nah tidak ada berjuangnya gitu, bukan berjuang sih. Tidak, tidak. <tid> <tid> <tid> <tid> <tid> Kadang, kata demi kata tuh suka dilewati gitu, ya, kayaknya pas-pas pas, pas, gitu. Jadi, inti nama cek Sunda mah lebih koream dibaca gitu <glovak> <glovak> jadi harus lebih dari langsung guru teliti itu nonton -non. ya, makanya kalau bisa jangan di diskip mudah-mudahan aja bisa mudah bisa Dibu... di skip supaya kalian bisa memahami dari video ini gitu ya betul sekali lebih seperti itu Yes nah. ya ini sudah kita tinjau ya ini yang kedua Hmm, kita claim domain nah, ini walaupun masih blogspotnya belum di upgrade gitu ini masih bisa kok cuma usahain e, menurut saya sih lebih baik e, ramaikan dulu viewers webnya ya blognya nah, di sini kan saya coba masih kosong ya mm -hmm. kita coba buat daftarin apakah bisa atau enggak <coughs> seperti itu kita pasang tagnya ini nulis copy paste jadi copy metadatanya disimpan di bagian head aja bagian head di atas Baju sebelah kirinya, pokoknya bagian atas. Oh iya, iya, iya, iya, iya, pembuka iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ini hanya sebagai contoh ya. Bagus. Kita hapus aja dari Di situs blogernya. ya Ini masih walaupun masih pakai blogspot ya. Hmm. Ini bisa kok. Kri kri kri. Ke. Mohon maaf ya. <laughs> Oke. Okay. Kenapa nah, menunggu? <laughs> oh iya, begitu. Nah, ini sudah kita klaim, ya. Dia nyanyi, dan dia upload. Ya, ini yang tadi dimasukin kan? Tadinya ke MetaTrader, ya. Kita nah, klik dan ini situsnya, basi, acak, kaget. Kita konfirmasi, mau yes Oke okay. terus jangan lupa juga ini biar tikal ini pakai default aja dulu nanti kalian bisa bereksperimenlah sesuai kriteria kalian benar-benar namun yang wajib gitu bukan wajib sih lah, harus di itu logo gambar di sini itu harus ya hmm. jangan harus. sampai enggak ya jadi harus diisi hmm. pilih gambar silahkan e, bikin dulu ini ada dimensi minimumnya ya jadi saya belum bikin ya yeah. kalian bisa upload aja sih, sesuai dengan ini teksnya ikutin tutup belum Hai kadang eh uh, yang sering terjadi kegagalan tuh di bagian ini ya bagus. apa itu tambahkan artikel produk hmm. untuk versi blogspot tuh. dari uh, eks ekspor via RSS feed. kita close dulu tadi kan pakai yang yang ini ya. Nah, yang dari Tribun Subang. Kita masuk dulu ke Fit burner Fit Murna. Repotnya ya di Fit burner bener. Jadi Yesela ngomong bahasa Inggris. Bapak yang ada jengkol. Ini Ini <pe> <lacht> Ini okay. kreator suba eh, belum ya? <laughs> kita bikin aja dulu, masukin nama webnya ya di sini. Anu tadinya eh, disalin deh. Ini domain webnya, jadi buat ngeverifikasi RS Speed. Nanti kita ekspor di sini. Domain yang tadi, tahu bukan beda lagi, masih domain yang tadi. Pem Manggas kita bikin dulu aja nah, ininya pakai rs-nya fit burner hmm. nanti kalian masuk ke sini ke fit burner fit burner maaf ya kalau ada suara tes motor itu tukang juga <laughs> nah agak jauh lebih aman silakan disimak aja ya bikin aja film banget seperti biasa daftarin situs blogspotnya ya nah, kita ke bagian edit feed nah, ini ini vidnya ya hmm. sudah dibikin dan perlu diperhatiin juga untuk nah, itu langsung ke blog kalian ya, langsung ke blog blognya. Dicek lagi di blognya, http fitnya itu harus penuh. Jadi di isinya, nah ini di bagian ini, feed situsnya harus penuh ya. Oh, diisi penuh, nah, di klik penuh aja. Oke, okay. sini kita sudah bikin feedbacknya Nah, lalu masuk ke creator Studio, di Facebook. Iya. Langsung ke lagi ke ya. Iya. Pengaturan halaman. Pilih halaman yang mau dijadiin buat instant artikel. Tadi kita pakai yang ini kan? ya, Tribun Sumbar. Iya. Langsung kita buat. Kita ini masuk ke tab halamannya dari kreator um, studio. eh Kreator studio halaman fanspage. Ini kreator studio Facebook fanspage. Ini halaman dari fanspage yang tadi yang ini nih. Nah, di sini di bagian alat penerbitan eh pengaturan. Di sini ada instant artikel. Ya. Yeah. Nah, langsung diarahin otomatis caranya kayak tadi ya. Halaman pilih fanspage, langsung diarahin ke sini. Kemana itu? pengaturan nih, pengaturan dari fanspage yang tadi kita mau bikin. Instan, artikel bagus, suka sih. kalau instan ya dibalik, ya. dibalik. <laughs> mohon dimaafkan Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, yang penting sama memahami mudah-mudahan bisa dipahami nah, satu lagi nih bagus. Uh, sedikit tips dari saya iya jadi Tone kita tuh uh, harus pasang metatek khusus metatek itu apa? Bencandil. Meta tag dari situs kita di bagian atas harus sesuai dengan kriteria dari ah, instant artikel tadi ya apa Manapaga... mulai <laughs> jaringan habis hujan sih emang kayak gini jadi sambil menunggu nah meta tag itu seperti ini meta tag yang didukung oleh Facebook ya hmm. jadi biar terintegrasi hmm. kita bisa cek uh, situs kita tuh ada masalah atau enggak caranya hmm. kita cari di Google debu debuger debuger peteris debuger English man. English nah, ini... English ini Sharing the buger, the buger, terbaisun <laughs> English man. <laughs> kita pakai tools ini buat cek situs kita. eh uh, Jadi situs anu anu yang tadi teh dimasukkan anu the buger ya? Di -check. apa kabar masalah atau enggak? Oh. Jadi biar aman gitu ya Bukan biar aman, biar memenuhi syarat. Oh, gitu, nah, itu, seperti itu. Nah, ya pemirsa. Ya, ya, begitu. Nah, ini ada peringatan seperti ini kemungkinan uh, peringatan ini, merah atau merahnya. Uh, nanti bakal gagal di sini. Dari nah, mana ketika? menghubungkan RSS feed ke produksi umpan RSS ya hmm. kadang yang gagal tuh dari sini hmm. ya, karena banyak sekali kan dokumentasi dari Facebook instant artikel tuh kadang saya juga suka bingung harus hmm. hmm. dari jadi setiap klik tuh dokumentasinya itu emang banyak banget karena bikin kita tuh males buat baca lebih hmm. detail gitu uh. kan tapi ini tip, sedikit dari saya jadi perlu diperhatikan juga ini harus supaya hilang supaya sesuai lagi gitu. jadi ini masih bermasalah kalau misalkan nggak bermasalah nggak ada lambang yang kayak gitu ya kan channel iya bagus nah kita coba uh, pasang tag -nya. ini saya lupa nanti pokoknya nanti saya coba tempelin di web untuk tagnya ini tuh yang kurang objektif okay, dan juga FB APP ID uh pokoknya banyak banget sih Oke okay, tipe kita cari meng agus ini clear <laughs> uh, biasanya kan bisa dicari di antara ya, di pencarian kita coba pakai control F bisa kan kan, kan, kan, kan. ini uh, ini blog saya yang satunya ya jadi udah sesuai nah ini uh, oke okay. Ini kita pasang. Copy sama FB App ID. Nah ini jadi harus dipasang pemirsa. Di sini kita coba buat buktiin. Masuk kemana itu, yang Sandi? Ini ke web yang tadi kita daftarin yang, yang Tribun Subang mana sih <laughs> iya <Iyuh. Heta>. daftar <laughs> mohon dimaafkan mohon dimaafkan <laughs> umat <Mumbet Ndase. laughs> kita simpan di bagian head aja bas kita pasang di sini lah air Itu apa? Itu kandil? ini, ini. meta supaya ini tuh hilang, menghabiskan. Hmm. Jadi, ini peringatan yang harus diperbaiki. Oh, jadi sih lambang itu bakalan hilang, insya Allah hilang hmm. kalau kita sesuai. Kita lanjut buat aktivasi selanjutnya dari stand artikel ini. FB app ID, nah, kalian harus punya FB app ID. di sini aja, oke. Okay. lagi ke Facebook Facebooknya kita ulangi lagi uji coba kita uji coba so, kembali uji coba, nah ya ini masih ada kita klik yang ini kurangi lagi Tara hilang pemirsa oh. begitu <laughs> Jadi kalau menambang kayak gitu tuh Kang Chandir. masih Berarti bermasalah. Bermasalah ya ada pelanggaran lah di dalam pen gitu ya. Bukan pelanggaran Jadi, tapi enggak bakalan sesuai gitu. Oh, soalnya ada salah satu dari dokumentasi ini buat ngajurin uh, situsnya tuh sesuai. Itu hak ya? ya? ya kalau pen Ya, copyright gitu. sih, kalau enggak langsung kita balik lagi ke ini ya ke halaman yang tadi ini alat benar kita kita coba buat masukin fit kadang, -kadang di sini yang suka gagal gitu kan Agus ya yeah. kita produksi umpan artikel sering gagal kita cari ke fit burner lagi fit burner burner yang tadi kita bikin timbul ngafidburun banget tadi yang ini ya mengabus tribun situsnya dihubungkan sama yang ini kan? sama berita subang Hai nah. nah jadi kita pakai yang ini kita pakai yang ini oh kita hubungkan dulu situsnya tapi udah ini kan tadi di awal ya hmm. di sini Ya, yeah. kita sudah telepon pemesan ke sini otomatis. Tiga di sini kebanyakan itu gagal, menghapus no. nah, sekarang kita coba buat buktiin apakah ini gagal ataukah benar, ataukah gagal. <laughs> <laughs> nah, kok gitu. <laughs> Kabar berhasil berhasil diperbarui beberapa kali dalam setiap jam. Jadi di-reload beberapa kali oh. dalam setiap jam. Pemulihan pemulihan ya. Hmm. Jadi dicek terus situs kita sama si Facebook ini. Mm. Kri kri kri. Hmm. Kembali lagi ke techno, Facebook, Inspect. Ya. maaf ya gara-gara hujan gara-gara hujan jadi gara -gara. seperti ini jaringan nyangkut, nyangkut. <laughs> tapi enggak <laughs> apa-apa kita mencoba aja berbagi informasi hmm, belum ada artikel bisa Tara berhasilkan apa kata saya <laughs> jadi ini mantap-mantap-mantap yang sering dikeluhkan sama para Vanspeg apa yang para pemburu kreator studio aja iya setelah video artikel yang ya. di kan Iya jadi kebanyakan gagal ketika mengkonfigurasi hmm, RS nya nah, oke okay dalam lambang itu ada ada bermasalah gitu ya, ya. di sini sering tapi kita juga. bisa diperbaiki gitu kan nah, jadi seperti ini caranya nanti tampilannya akan berwarna hijau kayak hijau, gitu jangan-jangan tidak ada kesalahan pada kabar anda nah, hmm. itu berarti udah berhasil iya nah, untuk yang ini eh, kalian bebas lah. bisa pakai yang ini enggak apa, apa atau pakai yang ini juga enggak apa, apa gimana sesuai kalian mm -mm dalam artikel-artikel yang terpenting tuh kadang kebanyakan di sini dan belum uh, ketika saya bolak-balik di mencari tutorialnya belum menemukan uh, cara yang pas seperti ini tapi mudah-mudahan ini bermanfaat lah bagus Iya amin amin amin amin nah, ini yang umpan RS pengembang oke okay, sudah ini bagus masalah teratasi yes Nah untuk langkah-langkah lainnya ini lebih mudah lah bagus pastilah kebanyakan uh, udah pada tahulah saya yakin tapi kalau misalkan belum bisa eh uh, support udah comment, gimana iya bagus biasanya yang gagal tuh kebanyakan dari upload RSS tadi oh. nah, kita balik lagi ke kreator studionya ya bagus terus ke tebal monetisasi lalu ke fanspage Jadi di sini kalian harus menambahkan 10 artikel produksi lah biasa. Tunggu aja. Nah, tadi haruskan figurasi ini ya, upload gambar kalian. Udah lah ini bisa. Tadi kan udah dijelaskan. Ya artikel karena ini baru sedikit lah belum nyampe 10 iya ya kalau misalkan kalian masih belum mengerti silahkan komen ya, komen aja ya. dukung channelnya kan jadi <laughs> kode-kode ya. tuh nah, jadi kalian ini sudah ada namun masih ada yang bermasalah jadi udah berhasil terimpornya RSFP dengan SSP <laughs> <laughs> ini masih ada masalah cepat ternyata pemirsa teman ekspor aja. Nah, fitnya bisa dimasukin ke sini buat ekspor. Oke, ini berhasil bagus seperti ini berkandala ya jadi masih di draft masih bermasalah hmm. Hmm. artikel pengembangnya juga udah jadi udah terekspor lah yang misalkan belum jangan bisa jadi jangan skip videonya agar ya. kalian bisa memahami dengan teliti nah seperti itu bagus jadi ini kan berhasil Nah, kita cek galeri kontennya di bagian instan artikel di sini nah di sini mengagus yes. mengagus mengagusi hombing yes. <laughs> kita juga bisa ekspor uh, artikelnya di sini ini tinggal diperbaiki aja diedit mungkin ya markup ini ini H1 dan H2. Oke, okay, kita rubah bisa kita pakai H2 aja. Itu supaya apa itu? Yang ini memperbaiki penghapus ini kan yang bermasalahnya ini kan e, nah, Oh yang dari lambang itu yang bermasalahnya ya yang sininya Iya ini ada apa sih petunjuknya oh. Kadang yang seperti ini tuh kita males buat baca gitu bagus padahal penting bukannya pentingnya tapi penting. kita tuh sering mengabaikan ya mengapa ikan pengennya instan aja dulu lah gitu. kayak nih nih jadi mudah-mudahan kalian menyimak videonya dari awal tadi benar gitu bagus nah ini udah udah sesuai enggak ada permasalahan nah ini masih di blog ini bertahap nggak bisa instan kita ikuti aja alur dari Facebook tersendiri yang jelas, kalian tuh harus tetap cari viewers itu yang paling sulit. Bener-bener, nah, nah, kalian bisa ekspor juga di sini. Jadi, itu nggak ada masalah ya, sobat. Channel kode, nah, kalian juga bisa import di sini. Jadi, semuanya sudah aman. ini saya sudah tarik ekspor, file-nya jadi ikhlas aja ayo isi artikelnya <laughs> oke okay, bagus terpecahkan juga cara memantapkan tentang sandil ya nah ini Oh ini ternyata ada tag heading jadi artikel-artikelnya yang kayak tadi itu harus diperbaiki semua jadi permasalahan produksi umpan RSS nah. sudah teratasi seperti ini. Pemirsa, ya. dulu mengagusi terbesar, nah. mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian informasi yang bisa dibagikan. Ya, like, share, <laughs> komen, dan juga subscribe. subscribe. Salam YouTube dari juga. kami, Kreator Candil Kode. Yes.